Menginfokan bahwa bakal ada acara aksi Indonesia 2022 Wow, kembali hadir Pak Sahabat ya Acara aksi di Indosiar Kita lihat di kalimat Kevin Info yang dituliskan. Ajang pencarian Ustadz berbakat akan segera hadir di tahun ini di aksi Indosiar Yuk, ikuti audisi online mulai 1 Februari sampai 13 Maret Pendaftaran bisa melalui Indosiar.com persahabatnya pendaftaran juga ini tidak dipungut biaya apapun. Wow, mudah-mudahan saja persahabatnya adalah kesayangan. Bunda Lesti dan papa Bilar bisa hadir di acara aksi di Indosiar. Perhatikan juga di kalimat komentar nih yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari akun... T. mengatakan, asik ditunggu segera kesayangan aku Leslar. Mudah-mudahan ada di sini. Amin. Gasmin, katanya itu masya banget ya. Mudah-mudahan saja idola kesayangan Leslie dan Rizky bilangnya bisa ada di acara aksi di Indosiar. Berikutnya, kita lihat juga persahabat. Ada sebagai special info juga nih untuk kita semua warga Konoha Karena vitamin sudah di up di channel Youtubenya Rizky Bilar ya Kita lihat di sini Papa Bilar lagi main games Nih jadi Iron Man Lesti tentunya kesel banget ya saat melihat Papa Bilar main games ini Masya Allah tentunya keseruan juga bayang sekali yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di ujian nih, guys. Papa Bilar, ini mengunggah sebuah postingan video. Video, Papa Bilar lagi main di basket di kolam renang. Persahabat, ya perhatikan tuh. Wow, masya banget ya. Dan kita salpom dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar. Hmm, sisi si Sumargo deni, di darat bolehlah, siapa basket sombong berjaya. Tapi belum tentu kalau di air, katanya tuh. Wow, ditunggu. Jangan lupa bahwa... Tentunya baju ganti atau papa pilar ya Wow, kayaknya nantangin Sumargo Deni Bersahabatnya untuk bermain basket di dalam air Kita lihat juga Sumargo Deni juga meripas kembalinya mengganti papa pilar Sumargo Deni mengatakan Ntar Coba ane izin dulu bang Sama lesi Kejora, Harusnya sih boleh ya Kan tamu Katanya tuh masya Allah banget ya Siap banget nih untuk nantangin Tantangan dari Papa Rizky Bilaran, kita selamat juga dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar ini. Kalimatnya ajak Maria Fania boleh, katanya. Itu wow, apakah jadi wasit? <gifat> ada, ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia banget ya dari Papa Bilar. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Berikutnya juga, persahabat sahabat perhatikan, ini udah yang spesial banget ya, semakin dibuat nggak sabar banget nih, dengan tentunya vlog. Bunda Lasti, dan Bapak Bilar naik motor Mudah-mudahan saja ada vlognya Dan segera di ya Pasti ini seru banget Bunda Lasti, apa Bapak Bilar naik motor Wow, Masya Allah banget ya Ditunggu untuk vlognya Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya Wah, wow, Masya Allah banget ya Ini sih tentunya kabar bahagia banget untuk kita semua Melihat BBL sedang digendong. Masya Allah, makin embol Makin... Menggemaskan persahabatnya yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Anak yang cerdas Dan anak yang selalu membanggakan kedua orang tuanya Amin Maman ini pun diunggah kembali Oleh akun family Anusko 23 Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah anak bunda Lesti dan papa Bilar ganteng banget sih Katanya tuh Masya Allah banget ya Banyak sekali Tentu yang mengatakan bahwa BBL Ganteng banget, hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Liza Kendal 23 mengatakan Masya Allah, itu Papa Bilar, plek hidung ke atas dan sama Budi Bundanya cuma ke bagian dagunya, katanya itu Masya Allah banget ya Kita tetap doakan yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya kita lihat juga nih Wah, wow, Allah banget ya, ternyata ada bibi hindi nih Yang ke rumah Leslar Wah, wow, Allah banget ya, langsung digendong tuh oleh bibi hindi Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bahagia pastinya Dan kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune Dan tonton channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya yang informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.